Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, bertemu lagi kali ini Dengan saya Yaksani Dan saat ini saya sedang Berkunjung dengan eh, Salah satu pengguna produk dari Genatur Dan langsung saja mari kita tanyakan Kepada beliau siapa dan alamatnya Selamat sore bu Selamat sore eh, Dengan ibu siapa namanya mohon maaf Sophia. Ibu Sofia ya Ibu Sofia alamatnya ini di mana bu Di Pari RT berapa ini ya? RT 6 RW 4. Dusunnya? Karangtengah. Dusun Karangtengah, desanya? Cipari. Desa Cipari, kecamatan Cipari. Iya. Yeah. Kabupaten? Hmm. Blajar. Ya ibu uh, penyakitnya dulu seperti apa bu keluhannya? Iya yeah, dulu saya kena katanya kena asam urat ya. Udah suntik udah obat apa aja nggak nggak ada perubahan lah. Nah itu ada yang nunjukin katanya beli obat morago sama habatop 3-in-1 Saya beli pertama Terus ada perubahan sedikit demi sedikit saya bisa berjalan Terus ini habis beli lagi Sampai 4 kali saya beli obat ini, ini. Alhamdulillah sekarang bisa Berjalan normal lah. Itu habis sampai habis 4 ini ya bu ya berarti empat paket ya bu ini obatnya iya, ya. Empat ini, uh, uh, iya. Yang ini, ya, ini. iya. ini ya nih. Kalau misalnya obatnya Semurago <coughs> denatur dan haba yang si itu. Ini dua botol ya bu ya sekali ibu iya, sekali iya. beli bu, iya. botol botol ibu iya. sampai habis empat. Empat. empat, empat, kali, iya, empat, kali, empat paket kali ya, Empat kali. Empat. Ya terus kemudian. Uh, sekarang sudah seperti apa rasanya dengan dulu ya, perbandingannya. Alhamdulillah sekarang ya udah mendingan lah, udah bisa kelanggar, bisa ada pengajian, berangkat pengajian oh. gitu. Tadi lah ya lah, tiap hari cuma duduk, duduk, duduk Sekarang usia ibu berapa? Ya mungkin ada tujuh puluh. 70 an ya Alhamdulillah sudah ya, masih ya. sehat ya sekarang. Alhamdulillah. Demikian tadi pemeriksa bincang-bincang saya dengan Ibu Sophia yang berasal dari Kabupaten Cianjur, Jawa -Jawa, Kecamatan Cipari, Desa Cipari, di sini Tengah. Dan beliau seperti yang tadi sudah disertakan menderita asam urat bahkan selama dua bulan beliau tidak bisa berjalan. Namun Alhamdulillah dengan menggunakan Obat samurago, dan hawa hawa batu ini beliau ya, alhamdulillah sekarang sudah seperti yang bisa pemirsa lihat ya, sudah bisa berjalan dan sudah bisa berinteraksi dengan kami. Hanya saja informasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup baru ramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.